tapi saya janji kita bakal bawa teman-teman yang lain teman-teman indigo dari ghost room juga ya mudah-mudahan mereka mau ke sini dan uh, kita bakal ada yang ada yang kayak ada yang pegang megang kaki saya Enggak ini serius ada yang megang kaki saya coba tolong gimana yang dari saya mau melangkah ada yang gitu ini di atas tadi. jadi teman-teman tadi saya mau mulang, melangkah mau bermu gitu ada yang gitu narik istirahat <tuh> nggak ada kita balik aja kita balik aja uh, kita tunggu dari teman-teman yang lain sus ini balik teman kita udah ada di kampung gajah. ini lokasi eh, di pintu masuk ya, pintu masuk menuju eh, bangunan yang tadi sebelumnya kita explore juga. sekarang barang lagi sama Wabuy, eh sama Ius juga. nah tadi Wahby udah masuk ke dalam ya, udah ngelev, jadi itu udah kan ya. nah nanti kita rencananya bakal eksplor satu-satu dan di masing-masing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 Mau sama siapa nanti? Eh uh, uh, saya jalan. Siapa aja? Aku mau Saya. Sama Aboy. Berarti sama sama ini ya, sama Gas ya. Oke. Okay. Mau sama si Om boleh? Om, om Jim masuk. Masuk aja. Masuk. Nah. Masuk kita. ya. Om Jim. Boleh masuk itu. Oke, okay, masuk Kalau ya. ya. Oke. Okay. Nah. Eh uh, siapa aja berarti? Aku. <coughs> Saya uh, waboy, Banjimi, sama gas ya. Kita bagi-bagi ke lokasi yang uh, menurut masing-masing kalian energi, energinya kuat. Dan cerita aja, uh, ada apa di sana? Kita gitu kan ya, mulai sekarang kita misah-misah aja. Oke ya, teman-teman semua, pantengin terus wangi misterius teman-teman uh, tadi, tim yang ius. Pokek sama acung udah ke bagian sana, kita mau bagian ke belakang sana. Bang, itu tuh kolam ya, oh, iya, si. kolam ya, kita kolam. Ya. kolam. E -e, kolam. Jadi, teman-teman semua, kita berempat: saya, Bang Jimmy, e -e, Abui, sama Agas. Kita bakal jalan-jalan ke daerah kolam sana. Ini lumayan serem juga ya, karena memang kebayang lah ya, ini udah rimbun banget dan... E -e, apa bang Cerita e, yuk cerita dulu bentar oke okay. untuk kita juga di sini semua <laughs> di situ paling banyak ular sanca. ular sanca ular sanca cuma sanca nya bukan sembarang sanca ya, mungkin kita semua ngerti lah iya, iya, ya, ya, ya, ya sebelum kita masuk ke dalam situ ya. kita berdoa dalam hati ya, itu ya yang siap siap akan nah, masalahnya situ juga terhitung ada korban juga ada korban juga? korban. Kenapa tanya, itu? Kenapa itu, itu, kenapa itu Pasti dia ya, main disitu kayu, Tidak. sampai Tidak. ini lucur. Benar-benar. Ya. Nah iya, sekarang ini memang sembunyinya dia bersemayam, bukan di kolamnya. Ada lagi yang di atas. Ya, di atas. Teman, ya. Cuman di sini yang perlu kita waspada, apabila ada sanca yang lebih baik kita mundur. Oke. Okay. Ya. Kita langsung nah jadi uh, itu ada cerita dari bang Jimmy dan sum eh, eh? Ada yang nangis loh ini jelas banget loh. oke okay, teman-teman jadi uh, nah, udah ada udah ada cerita dari bang Jimmy dan memang uh, sumbernya pun dari orang lokal yang bang Jimmy ya, ya. Yang... <laughs> oke okay. Dan teman-teman semua mohon maaf ya kalau misalkan videonya tidak sinematik, tapi ini saya benar-benar ingin menggambarkan lokasi yang memang ada di sini. gimana sih kalau saya posisi kan hmm. Ini apa sih bang? Ini tanaman. Ini tanaman tanaman ya? Tanaman warga. Tanaman apa kira ini? Oh, yang di ini mah kayak yang panjang gitu teh. Kacang, kacang kayak kacang. Kacang-kacang gitu ya. Oke, eh itu ada apa itu? Enggak kelihatan sayangnya itu. dah. Coba di ini dulu ya. gak kelihatan, Kan? gak ya? kelihatan dari kamera. Enggak dapat deh. Enggak ada apa nih? Ada batu bukan ini? Nah, apa, apa? Oh, ini? yang itu tadi kapal tadi Apa yang kapal tadi? Oh. Apa ini? Kearin ada yang di dalam Oke okay. Si ya, ke kolom, mana? ke ya, kolam ya, merinding banget sama dingin Ini antara merinding sama dingin Auranya Udah enak, enak bukan bukan sini juga ada gitu. ini maksudnya kolam itu kolam apa sih ini katanya ada kita coba lihat ya, cek aja di aja ke dalam ke dalam ke daun. Apa, ke dalam kayaknya makin dalam makin seru deh ini tuh maksudnya kolam kolam, kolam berenang kan ini kan kolam ombak oh kolam ombak Oh ya kayak waterboom gitu ya. ya, ini kan nah, ya, semua ya, apa, ya. Tapi ini karena, karena udah lama banget nggak dipakai jadi kayak di uh, apa ini pohon-pohon mangga ya. ya. Ini bibit calon-calon pohon mangga. Uh <laughs> jamu, huh, bibit, jamu. jamu ya. bibit ya. Oke ini lumayan serem banget ya. Kemana hmm. ini kok? Bukan. Astaga, itu apa ya? Aduh kalau jauh kayaknya nggak kelihatan deh Ini <tuk> ya, aku udah zoom, coba coba dibantu di zoom lagi Sekelebatan itu tadi Nggak kelihatan eh. Ada yang sekelebatan tadi Kira -kira, Kita lanjut aja ke sana ke Dalam Kenapa alasan saya membawa teman-teman semua ke sini? Karena ada, saya lumayan tertarik dengan lingkungan ini. Aduh, sudah saya mulai ngerasa kayak ngapain Iya, Kita harus hati-hati juga sebenarnya. Ini, ini kayak seperti ada sosoknya di sini ya, hmm, sepertinya kayak ada sosok itu, Sosok apa ya itu, Bang? Ini, ini ini. Ini cewek sih. Stop biru Ada sosok cewek yang kenapa? Apa yang dirasain sih? Ya, seperti ada sosok Dia mau memberi interaksi sih sebenarnya. I, i, coba, coba, coba cepat kiri, kiri kiri kiri kiri kiri lagi. Kiri kiri. Maaf. Ini apa? Stop biru. Ini apa ini? Dia lagi duduk I, itu. Ini jelas banget, aja. itu itu orang bukan sih bang, kiri dikit kiri kiri itu orang kan? Astagfirullahaladzim. Itu teman teman teman teman semua. Ini kayak kayak kayak kain ya? Kayak putih putih gitu. Kayak apa bat batang pohon sih? Hmm. Itu apa sih? ada betul. ada yang manis, betul. Toto ada yang manis, betul. Toto ada yang manis, betul. Toto ada yang manis, betul. Toto ada yang manis, betul. Toto ada yang itu betul. Toto ada yang manis, betul. Toto ada yang manis, betul. Toto ada yang Wah dan pisang, sorry. Oh, ini enak, sepertinya ini. Oh, aduh. Oke oke oke. Kita sini Kita coba review oh, di sini. Oh ini. enak nih. Sebelumnya teman-teman uh, mohon maaf dulu ya. Tadi saya halu, saya kira uh, kain ternyata hanya hanya karung. Saya kira putih. Iya. Ohnya udah Coba kita maju lagi dikit. Kita, kita lawan merasa takutnya. Dan. Cuma sih udah merinding ini. Iya sama ini juga kudu merinding okay. nah, nih. Oke. Di sini. Nih. Mana mana. Suara suara apa barusan? Oke orang main ya kayak kaya orang. orang... Ih, ini kayak rambut ya. Main ini tuh kayak ramut bukan? Kayak rambut ya? Itu ya? yang di pohon, kayak seperti rambut, kayak apa ya? Gombel kayak gitulah. Apa gimana itu? Goyang-goyang tapi? Jelas gak? Jelas ga ya? Astagfirullahaladzim lagi. Kita hiraukan dulu aja. Kalau uh, kalau kita sebenarnya dari tadi gitu teh ya, kayak rame-rame suara orang gitu kan? dari tadi gitu, dan memang semakin ke dalam, saya ngerasain juga kayak, energi itu makin, makin besar dan makin bikin orang takut gitu kan, ya sebenarnya mungkin, uh, entah dari apa namanya situasi yang memang, kanan kirinya pohon kanan kirinya kenapa bang? Ya lumayan ya, lah ya. ini ada di sini Gini nih, ada nih. Oh, stop, lagi. Apa tadi lewat? Apa tadi lewat? Enggak tahu tadi ada yang lewat? Apa ini bang? Ini? Stop, lagi. Lihat ya, semua lihat ya. agak lihat ya. Lewat lewat ya. nih. Dia so, udah keganggu. Udah mulai berhening oh, banget cuma. Oh, oh, Gini aja, eh, bang gambarin aja deh yang abang lihat dari eh, batin batinnya abang apa deh pokoknya. Kalau saya sih sosoknya di sini. Semua ada memang ada korban dari. Ada sangkut taut yang tadi. Uh, cuman kebanyakan ada. Aduh, suara lagi. Banyak suara-suara. Ini nih banyak yang minta tolong. Pengen yang berinteraksi, dari, tapi dari atas ]nya. ini yang dari atas. Kayaknya yang dari kecelakaan di jalan. Oke. Okay. Ada sosok anak kecil yang dia ditinggal sama bapak-bapaknya. Tubuhnya ada di sini, cuma bapaknya kan enggak pernah datang ke makamnya gitu. Dia minta kirimin apa ya? Oke, okay, wah bu, e, ngerasa juga gak sih. Bang, iya tadi juga saya ngerasain di sini. Suara-suara oh, makin kenceng ya. Suara apa lagi itu? Estafirulajim, Kita kita hening ya. Kita kita nggak ada yang bersuara di sini. Itu apa bang? Nah, itu itu apa itu? Ini Apa nih lo? Mana putih-putih itu? Putih itu, putih itu. Putih itu, itu deh. makin gede, makin gede, makin gede anjir itu, itu makin gede. Itu yang tadi, yang tadi, yang tadi, yang tadi, center, center, center. Ini kah di sini? Itu apa, anjir? Itu, itu, itu lagi. Aku zoom ya, aku zoom ya. Teman-teman, aku zoom ya. Rambut apa, mau kasih? Itu mungkin besar, mungkin besar. Ya. Ini jelas banget di kamera. Ini jelas banget di kamera. Ini jelas banget di kamera. Uh, mohon maaf semuanya, teman-teman. Ya, kita nggak, ini. Mak di di kamera, aku gimana nyampe nyampainya, nyampainya bingung? Eh, di uh, kamera cuman kelihatan seperti itu, tapi di mata kita semua ini sosoknya tuh gede banget. Ini makin gede tadi, kecil ya, Bang? Ya, iya, itu apa, Bang? Ini tadi yang saya bilang, rupanya bukan ini ya, ini sosok gini nih. Ini kok makin dari, dia makin, dari, bukan makin gede sih. Jadi dari, maksudnya, dari anak -anak. kenapa dia stay di situ sih? Aduh, sorry, enggak, enggak. Uh, Teman-teman, semua maaf, tadi aku gak nggak merhatiin kamera, cuma aku benar-benar uh, ngelihat kesan jelas banget. Itu jelas banget, kalian bisa lihat itu jelas banget. Itu tidur-tidur melintang, ya bang. Ya, ya. itu kok dia stay di situ? Ya. Hingga... Sorry ya, aku kasih penjelasan lagi coba. Uh, nah, itu sorry, uh, sebentar ya, aku kasih penjelasan lagi ya. Di sana itu pohon loh, itu pohon. Dan di atas kita ini semua udah pohon-pohon, nggak -pohon. ada di sana ruangan atau misalkan bangunan lagi di sana. Suara, Suara. ini di pohon ini bukan ya? Suara-suara udah makin Udah uh. Bang, itu kok nggak aku, saya penasaran loh, kenapa masih stay di sana gitu? Dan ini kita dari tadi nyentren dia, tapi nggak nggak hilang loh. Kita kan mau naik nggak bisa ini, susah mau naik. Enggak ada jalan. Coba. Ini, ini ada pohon juga tumbang nih. Di pohon tumbang ya. Nah, ini, Pak, ini teman-teman semua. Ini yang di pohon tumbang ini nih. Teman-teman semua lihat ya. Ini enggak ada Setelah akses ke sana dan enggak ada bangunan ke sana, tapi masih stay di sana, Bang. Kita enggak mungkin halu dan itu bukan apapun. Kenapa stay di sana? Aduh, maaf, enggak jelas. Kenapa mau sistem di sana? Itu apa? Astagfirullahaladzim. Duh, gue gue gue nggak kuat dulu mas. Jerae. Oke oke. Kita nggak halu ya, kita nggak halu. Ini jelas semua di ini kamera. Kayak mata ini, ini, tuh tuh tuh tuh. tuh, tuh Kayak kaya seperti ada mata tuh. Di mana? Kayaknya ada yang melihat kita nih. Ini kesana tuh ada pohon-pohon. Ini udah hutan juga nih. Uh, karena di bagian Apa namanya Ini meskipun uh, wahana Tempat wisata tapi tetap Masih ada pohon-pohon yang memang Dibiarkan gitu aja Untuk biar nggak uh, panas deh, biar teduh gitu ya Tapi karena memang Udah belasan tahun terbengkalai Teman-teman bisa lihat semua Ini udah ada daun-daun Udah ada rumput-rumput kayak gini gitu kan Dan ya sekarang uh, Warga yang Menanam Bibit-bibit pohon mangga ini, pohon mangga ya, sama jambu air ya, jambu air. Saya nggak bisa, move. oh dari, itu masih ada ya bang, saya pengen lihat ke belakang, tapi udahlah, kita jalan lagi. Dan eh, sejujurnya, kita nggak bisa panik, dan karena antara, kita harus berani dan memang, Uh, rasa ketakutan pun ya, sebenarnya kita lawan juga sih. Sebenarnya, tujuan kita ke sini hanya untuk uh, memberikan gambaran ke teman-teman semua. Kalau misalkan lokasi yang terbang kalai itu memang sudah umumnya dihuni oleh-oleh makhluk-makhluk seperti itu, gitu. Uh, kita nggak bercanda, dan kita nggak menyetting apapun dalam video ini uh, agak Mulai berat, shock ini. ya sebenarnya merinding banget saya dan untuk penjelasannya teman-teman semua Wangi Misterius yang tadinya konsepnya hanya review, hanya live streaming kita ganti ke vlog karena tujuannya pengambilan gambarnya biar bagus juga, suara pun biar bagus juga. Ditambah memang kita lagi ada di uh, sekitaran Bandung atas di daerah Lembang. Apa namanya sinyalnya juga kurang bagus. Kalau misalkan saya live streaming dan udah dicoba uh, entah itu providernya atau memang lingkungan yang mempengaruhi ya. Kita masih di sini dulu deh, uh, Bang. Kita cerita What? lagi aja. Wah, boy. Gimana ya kasih penekanannya ke teman-teman semua. Kalau misalkan kita nggak merekayasa atau mengambil gambar dengan ya settingan segala macam gitu. Uh, Untuk teman-teman semua, uh, saya bercerita sedikit pengalaman selama ini dan untuk malam ini juga saya ada baru setelah kita yang selesai streaming baru kita dapat cerita kejadian apa apa yang ada di sini satu wahana itu sangkan full di daerah ini ditutup Kampung gajah ini ditutup karena di satu lokasi banyak yang hilang hmm. di iya. satu lokasi oh ya yeah. itu cerita yang gola layak tadi uh, itu satu sebelumnya yeah. ini masih sudah ada lagi masih buka lokasi ini buka dalam keadaan uh, wahana ini buka wahana, wahana ini masih buka iya yeah. ini ceritanya wahana ini dibuka setiap hari yang berkunjung itu pasti ada satu orang yang hilang setiap hari dalam keadaan hidup kan? Hidup, hilangnya Tapi sampai sekarang mereka tidak ketemu Ada suara tuh Ada suara eh. Malah makin jelas suara Ini kohon ini bagaimana ya kohon Apa ini Eh denger ya? Semua denger ya. dengar ya? Tuh dengerin kalau kalian tidak ngerasa kurang puas pakai headset, mudah-mudahan ya eh, kalian pakai headset ya. Mudah-mudahan suara ketangkap Kita cuma berempat di sini dan lokasinya ini tuh luas banget. Kalau misalkan kalian hanya mendengar suara-suara binatang, tapi tolong pakai headset supaya kalian bisa mendengar suara ini dengan jelas. Nah. Saya mendengar suara banyak sekali riuhan orang-orang yang seperti masih bermain di sini. Ini wahana yang di depan saya. Ya? Yang di depan kita ini, kan, ini, ini ombak ya. Ini, ini wahana ombak yang gerak-gerak itu, kan, uh, yang di depan ini satu wahana. Ini bilang, "Ah, uh, dibilang setiap hari juga enggak, cuman ada aja yang hilang terus pulang dari sini, meninggal." Ceritanya banyak kebanyakan yang hilang itu tidak sampai sekarang tidak ditemukan hmm. dan terakhir kemarin ada juga kita nggak bisa nyebutin di mana ya iya. dari kreator juga dia explore di sini naik ke lantai tiga masuk di kamar mandi sempat tahu lihat dia masuk kamar mandi hilang selama tiga hari hilang selama tiga hari ketemunya setelah tiga hari sama warga di sini Ya, di goa lalai, lalai, dan uh, kita disclaimer dulu ya, teman-teman. Jadi, bangkrutnya lokasi ini, tempat wisata ini sebenarnya bukan karena ada kecelakaan atau apa, memang karena pengelola yang kurang, dan memang kejadian-kejadian uh, kami ceritakan ini setelah. Uh, Bangunan ini nyaris bangkrut, dan memang setelah bangkrut pun e, baru ada cerita seperti itu. Gitu kan? Ya. Ini udah jam berapa sekarang? Kita mulai lagi ke tim pantau aja, atau misalkan kita nunggu teman-teman yang lain aja ya. Kita nunggu teman-teman yang lain aja. E, kita gak bisa ke lokasi yang mana-mana lagi, tapi saya janji kita bakal bawa teman-teman yang lain. Tapi saya janji.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 di atas tadi. Jadi teman-teman, tadi saya mau mulang, langkah, mau bermu gitu, ada yang gitu, narik. Selamat nggak ada, kita balik aja, kita balik aja. Uh, kita tunggu dari teman-teman yang lain. Terus ini balik. Baru pertama kali saya ngerasa ditarik dan itu kayak nyata banget Dipegang Maksud saya. Uh, seperti dipegang sama orang yang masih ada gitu. Kita balik lagi ke teman-teman yang lain Jangan kemana-mana Saksikan terus wangi misi, terus taman